Sama, pokoknya tidak ada benarnya KPUT di mata yang kalah. Dan orang yang takut kalah itu selalu menyerang, bukan malah memberi masukan yang bagus.